Euro USD bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.21918 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.22410. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212